Tahapan yang selanjutnya adalah penilaian akhir semester, di mana bapak ibu semua bisa menil, memberikan nilai secara manual di aplikasi ini. Contoh, Abid Dimas di nilai pasnya mendapatkan nilai 67, Adnan 45, misal 60, dan sebagainya.